Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mister Mr. and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait bakteri bertahan di bawah permukaan Mars selama 280 juta tahun. Peneliti menyebut bahwa mikroorganisme kemungkinan dapat bertahan di bawah permukaan Mars jauh lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk men-subscribe dan video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya dalam serangkaian percobaan baru penelitian menemukan bahwa bakteri yang telah mengering atau membeku dapat tetap hidup di kondisi Mars hingga 280 juta tahun ini akan memungkinkan peluang para ilmuwan untuk menemukan bukti jika planet Mars pernah menampung kehidupan. Sebagian besar percobaan sebelumnya untuk menguji apakah mikroorganisme dapat bertahan dari radiasi intens di planet Mars menggunakan bakteri terhidrasi pada suhu kamar yang berumur paling lama diperkirakan dapat bertahan hingga 1 juta tahun. Namun, dalam eksperimen terbaru untuk menunjukkan bagaimana bakteri bertahan di bawah permukaan Mars ini, Brian Hoffman dari Northwestern University bersama rekan-rekannya menggunakan cara yang berbeda. Mereka mengeringkan berbagai bakteri dari ragi serta membukukannya selama terpapar dengan radiasi di planet merah lalu mengukur kerusakannya. Setelah diperiksa, penelitian menemukan sampel hanya rusak sedikit oleh radiasi sehingga mereka memperkirakan bakteri dapat bertahan di lingkungan permukaan Mars yang kering dan dingin hingga 280 juta tahun. Jika bakteri yang beku serta kering terkena air dalam kurun waktu tersebut, penelitian menyebut mikroorganisme itu akan kembali aktif dari kondisi dorman mereka. Temuan bakteri hidup di planet Mars ini pun membuka beberapa kemungkinan bahwa mikroorganisme bisa aktif dan bergenerasi seandainya ada air turun mengenai mereka, misalkan dari meteor. Kemungkinan untuk menemukan mikroorganisme dalam kondisi yang hidup pun menurut peneliti menjadi meningkat tetapi tidak besar. Pasalnya, planet Mars diperkirakan mengering sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Jadi bahkan bakteri apapun kemungkinan besar sudah mati sekarang. Umur panjang bakteri di sisi lain dapat memudahkan para ilmuwan untuk menemukan bukti kehidupan yang pernah hidup di Mars. Tetapi, saat para penjelajah luar angkasa tiba di sana, hal itu bisa jadi justru membuat bakteri terkontaminasi dengan organisme yang dibawa dari bumi. Menurut Brian Hotman dari Nesbord University mengatakan, jika kita mencemari area tempat kita mendarat, Bagaimana kita tahu dan bisa membedakan mana bakteri dari Mars dengan kita bawa dari bumi. Ini bisa membuat kesulitan menentukan apakah memang benar ada kehidupan di Mars atau tidak. Nah, teman-teman pecinta astronomi, Begitulah penjelasan singkat terkait penelitian menyebutkan bahwa mikroorganisme kemungkinan dapat bertahan di bawah permukaan Mars jauh lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, sekitar 280 tahun. Selanjutnya,